E.A. Yeah, games challenge everything! <laughs> <laughs> <laughs> NANI?! Yo lo guys masih bersama lagi dengan tesiswa 2 ya kali ini tesiswa 2 sedang mengupdate citarunya yaitu cheat sound segment versi I Love You ya kali ini motif sangat menarik guys ya untuk cara pengguna seperti biasa kalian tinggal install saja aplikasinya dan ini juga cheatnya sudah diperbarui guys ya kemarin ada yang review guys katanya temboknya warna pink guys sekarang sudah direset ya guys jadi bisa kembali ke semula guys kalian tinggal aktifkan aja pada cicitnya guys oke okay guys kita nggak usah lama-lama guys kita langsung coba guys kembali lagi itu Duh, so mati no so guys mati guys, Lagi guys, mati guys, ada lagi, guys, mati guys, guys lagi, guys Kata pun guys, Oke like okay guys itu aja guys ya, pada citer itu -so versi all of you guys. Oke okay, jangan lupa subscribe dan kontrustesifan guys. Oke, saya tidak boleh strokiku lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.